tangan para punggung kepalanya di sini kalau di semua kami alokasikan Halo semuanya, gue sekarang di berada di situ Rapa Gede, Bojong Menteng, Rawalulubu Oke, nanti kita tanya secakanya itu uh, Tempat ini tuh dulunya seperti apa ya? Ayo kesini ya Ya, ya, ya. kami dari Twitter bicara komunitas so, Mau, atas, oh, mau uh, nanyakan ini uh, dulunya seperti apa sih setunya? Mau dulu dulu tempat kemauan uh, limba Iya, selamat tinggal di bantuan sering kasih telah kami seduakan sebuahnya gratis Anda hanya perlu disukakan yang telah kami seduakan sebagai kebunuhan bahwa selanjutnya di Surabaya Jadi dia di sana bagi si belajar kecelakaan disediakan karena itu sudah dari dari, untuk kerawat, teper teper, teper, teper, teper, teper. Karena, dari di ini yang satu, satu, satu, satu kita untuk berisi dengan nasib itu perahu lagi, dewasa sembuh, ibu, anak-anak, ibu, ibu, untuk ibu, ibu, ibu, ibu, ibu, ibu, untuk dewasa itu boleh berlaku Bisa di jadi, Anda sudah satu Karena perlu Jadi, dia yang itu penting. secara di kira paling ramainya di hari di Oke, jadi teman-teman kalian yang mau WhatsApp sini. Nanti ada tarifnya 5000 Teman-teman, ada ini, ada ada yang sama bocah Gede dan ada channel YouTube juga sama bocah Gede kali ada channel YouTube anak-anak berkreasi, berkarya juga. Terima kasih terima kasih ya, uh, ini ya. Ini untuk, uh, Dicara -dicara. Oke teman-teman, uh, sekarang uh, gue, Temi, Raryansyah, ditemani sama Baim, uh, di sini di tempat wisata yang ada di Bekasi yaitu di situ gede di situ rawa gede ya tempatnya di Bojong Menteng ya uh, aku di sini ketemu dengan Mas uh, Kakak ketuanya yang uh, pendirinya atau uh, ketua dari forum pemuda-pemuda yang di sini oh, yang berinisiatif untuk merubah uh, limbah menjadi uh, tempat limbah menjadi tempat wisata oke okay, nanti kita tanya-tanya sedikit aja ya oke okay, dengan Mas siapa Kak Krisda Yadi Mas Kris Dayadi udah berapa lama uh, jadi ketua di sini? Kalau untuk dari mana dulu nih untuk ngebersihin atau penataan? Uh, dari awal mungkin penataan dulu ya, penataan dulu. Penataan. Kalau untuk penataan kita udah berjalan kurang lebih satu tahun 9 bulan. Satu dimulai pun. dari 10 November itu memaknai hari pahlawan dengan menjadi pahlawan lingkungan. November hari pahlawan ya teman-teman. Uh, jadi Takrisda uh, ini berinisiatif untuk membersihkan menata lokasi uh, tempat-tempat sampah pembuangan akhir ya Kak ya. Pembuangan akhir di sini ya dari yeah. semua uh, semua semua apa ya? penduduk warga gitu dari apa gimana Kak? Uh, bisa dibilang seperti ini. Jadi uh, ada oknum hmm. yang tidak bertanggung jawab membuang sampah perusahaan ke area Siturao gede. Perusahaan. Bojong ah. Menteng ini bahkan limbah industri pun industri juga. ya, ya. dibuang di sini. Yang paling mengenaskan itu ya limbah-limbah B3 rumah sakit. Wow. Bahkan ada di prairat juga. Bahaya banget Bank ya. Oh, lalu gimana ini uh, apa ya? Susah nggak sih menata menata lokasi ini yang tadinya seperti itu, apa butuh, dana kah, berapa, dan, dan dananya itu dari mana? Gitu. Kalau untuk sampai saat ini dan detik ini, kami masih melakukan secara mandiri. Awal mandiri, dari pergerakan oh. kami itu menggunakan anggaran pribadi masing-masing anggota. Pribadi. Bahkan ada yang sampai jual motor, wow. mobil untuk dana awal. Pembersihan sampai sekarang penataan di situlah tuh di baju menteng ini. Oh, gitu ya. Terus ada dukungan dari warga atau dari pemerintah sekitar atau gimana? Eh, di sini kan ada gedung uh, kesenian ya. Iya. Mereka ikut andil juga kan, bagaimana Kalau untuk itu kita baru mendapatkan fasilitas parkirnya aja. Oh, parkirnya aja. Menaikan iya, lahan parkirnya. Oh, Kalau ya. untuk secara lebihnya belum belum, belum belum belum ada tapi aku lihat di sini juga uh, apa namanya udah lumayan lah uh, ya sampai sekarang ini nah dari segi penghasilannya dari uh, parkiran atau kunjungan uh, ada wisata atau wahana-wahana uh, ini itu kira-kira sehari berapa sih kak? kalau untuk itu uh, relatif sih ya ya terutama untuk di hari-hari libur hari-hari liburnya -hari nah seperti saat ini ini luar biasa hampir 300% peningkatan oh, iya. di hari-hari biasa karena iya. mungkin uh, pasca pandemi iya, COVID-19 iya. atau masyarakat sekitar itu sangat haus akan begitu iya, tapi tetap kita masih uh, menerapkan, uh, menerapkan protokol, protokol kesehatan, kesehatan iya. yang sudah dianjurkan oleh iya, mereka setempat dan untuk pendapatan sendiri kita alokasikan kembali untuk penataan selanjutnya dan perawatan di Siturao Gede Bojo Menteng ini iya. agar kedepannya Siturau Gedebo ini terus mengalami Peningkatan dan perubahan yang lebih baik Dan lebih ya. indah lagi betul. Sehingga kebermanfaatannya bisa kita rasakan bersama-sama ya. nah, Tujuan kita juga sebenarnya bukan yang menjadikan ini salah satu destinasi wisata ya. Tapi lebih kepada perbaikan lingkungannya gitu. ya, Nah kenapa betul. kok jadi wisata kan gitu ya, ya betul. Nah, Ini justru ini permintaan Ataupun kebutuhan dari masyarakat Yang berkunjung ke Siturau Gedebo Jomenteng Dan kami juga Memberikan sebuah contoh dan transparasi secara langsung kepada masyarakat luas ya, betul. Bagaimana menjadikan tempat yang kumuh penuh sampah dan tercemar limbah Menjadi salah satu tempat yang favorit bahkan bisa bersantai bersama keluarga Sekaligus ya, betul, memberikan ya. edukasi kepada masyarakat hmm. agar lebih peduli lagi terhadap lingkungan sekitarnya khususnya gitu. Itu aja sih kalau untuk tujuan kita ada, ada di Citra Gede ini. Hmm. Iya, iya. Menarik sekali ya teman-teman. Uh, pokoknya Bekasi ini uh, terkenalnya mudah-mudahan kedepannya menjadi lingkungan yang memang benar-benar asri dan bersih ya. Terus juga pemuda-pemudanya lebih uh, kreatif dan cerdas gitu ya. Seperti kayak uh, insan terus uh, berdedikasi juga semuanya. Pemuda-pemuda uh, di sini berkarya kayak gitu ya. Uh, jadi mudah-mudahan kedepannya untuk uh, situ gede ini lebih-lebih lagi ber... apa ya namanya uh, Lebih ada wahana-wahana tambahan lagi mungkin ya terus mudah-mudahan jadi inspirasi buat semua semua uh, wisata-wisata yang ada di Bekasi gitu jadi, Amin ya, mudah-mudahan ya uh, Terus ada IG-nya atau ada sosmed-sosmed untuk lihat pemuda-pemuda atau dari sininya nggak? Oh iya, jadi gini Uh, kunjungan masyarakat itu sangat kami harapkan karena sangat berarti dan bermanfaat bagi kami untuk melangsungkan kegiatan-kegiatan baik dari perawatan maupun penataan di Siturawa Gede Menteng ini karena sampai saat ini Siturawa Gede Menteng masih dikelola dan ditata secara mandiri oleh para pemuda KPPL Siturawa Gede Menteng menggunakan anggaran atau pendapatan yang kami dapat dari kunjungan masyarakat contohnya dari parkir kotak sodako serta pengunjung yang menaiki wahana perahu karya buah tangan para pemuda, para pemuda, pemuda KPPL, KPPL Siturau Gede Bojo Mente ini nah itu semua kami alokasikan untuk uh, keberlangsungan kegiatan-kegiatan kami dan uh, untuk, melakukan, uh, untuk melihat uh, transparansi dari kegiatan tersebut itu kita uh, update-nya itu ada di media sosial, Mesosnya contohnya apa? di Facebook, KPPL, Siturawa Gede Bojo dan Instagram juga. Instagram. Itu Siturawa Gede Bojo Nah, untuk channel YouTube juga. YouTube-nya ah, ada. Mereka Siturawa Gede Bojo Jadi jangan lupa subscribe, subscribe ya, like, kan. komen, dan share karena okay. sanda udah terhitung secara otomatis sih uh, udah membantu sih? apa berikut berperan serta dalam merawat Amen. dan menatasi Purawa Jung Menteng. Yeah. Oke, okay, nanti jangan lupa ya guys, pokoknya harus subscribe. Ada yang disampaikan nggak untuk teman-teman di luar sana untuk uh, biar supaya munjukin ke sini gitu. iya. Yeah. Yeah, buat warga Kota Bekasi sangat kami harapkan untuk kedatangannya atau kunjungannya ke si Gede Kedipunjung Menteng ini karena kami juga sangat membutuhkan peran serta masyarakat Demi pembangunan yang berlangsung di Siturawa Gede Bojong Menteng ini Karena murni seluruh pendapatan yang kami dapat ini Kami alokasikan lagi untuk operasional perawatan Baik penataan di Siturawa Gede Bojong Menteng selanjutnya Dan jadilah pemuda yang berkarya Bukan pemuda yang cuma bergaya jadilah pemuda berkarya bukan hanya bergaya Terus waktunya uh, kami cukup puas dan juga uh, cukup inspiratif. Masih juga uh, semuanya inspiratif kami gitu ya untuk kedepannya anak-anak muda lebih berkarya lagi. terima kasih ya kang.